Halo uh, teman-teman, selamat datang kembali beli pesawat orto games, dan di sama kita di samping sih Ada saya, di siapa ini? <tik> Ananda anak gue. Halo, ya Ananda halo, <menjauh, tik> oh, halo, Apa ini, Pak? Kita, Pak, kita Tuh, serah. Katanya ada Itulah deh. Iya, ada juga. ada kita tunjukkan sama-sama tempat gimana nah, pengembalian dewan kurban pak nah, di KDID naik mobil pak iya. biar gak mbak biar gak capek gitu <laughs> tempatnya cepet sih tempatnya deket teman-teman ah, di oh. ini jalan tembus di Surabaya ini loh yang jalan tikus nah kalau kalian udah pernah off road nah tempatnya di situ sih udah pernah off road di situ pak sudah kapan itu <laughs> tapi ya gitu aku obrol pake sedang kocah ya kita melewati, kita melewati kos putri kos ada. Lewada... <laughs> kos silabat <laughs> itu kuririnnya kena mental pak semakin <laughs> silap <silapnya> aku semua <laughs> nah tuh udah kelihatan tuh masjidnya tuh udah denger belum? oh iya udah-udah oh. kita sedang kiri yeay di tempatnya dekat aja loh Oh, sini. Oh iya, tempat offroad di Langen nah, ya. ya. ini cilik Pak. Di sini kan awalnya tempat offroad nih. Iya. Ada warteg Mekar Jaya. Oh, di sana. Nah, ini nah. kira-kira Ya tempat itu mantap, enggak ya, ada iya. putranya pak. Iya. Ini pakai sensor. Sensor, canggih berarti. <laughs> sensor, bayangkan Tapi tempat tempurnya hilang loh. Diganti ini. Iya matanya. diganti ini. Mungkin buat sementara ya. Uh, paling seminggu doang nanti ganti lagi. Iya. hati eh, polisi tidur. hati-hati uh -uh. bangun. <laughs> Berombaklah video pindah dinding. Oh, udah kota Oke, sudah sampai. Sampai lagi di ke nasi Padang Mincep Jaya. Iya. Jaya. jaya, jaya, jaya. Mana ada? Nah, Gak ada. Dia salah deh, kayaknya salah itu. Salah deh. ini gimana sih? Eh, uh, apa? Apa? Di Meraja deh, biar gampang ketemunya. Ini <tuk> Oh dari dealer Oke, okay, otw. Oke, okay, otw. Ya, kita bentuk sapi lagi, teman-teman. <laughs> kita muter-muter kabur Pak. Ya, what ya, do? ya. Jalannya naik. Ini ya ketinggian kocak sih ya. Mafi okay. dah levelnya ketinggian. Nah. <laughs> Kenapa? Jadu? Nah, wes parkir gini <laughs> wae lah. Sebentar, sebentar. Palang. Gitu. Yo, mundur-mundur kanan, mundur, kanan, kiri. Plus, dor. Depan ada serokan loh. Eh. Oke, okay. okay, nah. Ini udah ketemu nih. Mana? Oh iya, Nah, aja terus. Terus, terus, terus, terus, Romos, romos, romos, romos, lah aja, Itu apa kak? Oh, Fortuner. Fortuner ada, itunya juga ya. Kebulnya di belakang ajero tuh buat oleng enak banget kemarin aku oh, jemputnya iya. tuh. buat oleng kanan kiri di aja udah suspensinya mantap banget goyangannya yahud gpu yahud <laughs> <tuk> <tuk> yo, yo. pelan pelan pelan pak oh masih jauh nah, nah. oh kiri uh -oh, iya. di tempat offroad ini kan dulunya tempat offroad offroad setengah jadi <tuk> masih bangkal brontelan iya yang <bungkal> <tuk> yeah. yeah. e terjuragan iya <tuk> yeah, yeah, yeah parkir dulu Pak mau beli sapi eh kok jangan dong nanti biasanya ke sensor tuh. Iya. Aku nggak takut takut soalnya. Iya. Tolong puding nanti nanti. Bisa sih. Oh bisa. Bisa naik takmu. Bisa sih naik. Bukan maksud lagi di atasnya. Ya ya benar sih. Aku yang salah. Yo mau rumtur ga pembentuk sapi review sapi ini. Uh, ini namanya Sapi Jomblo Oh, mana ada peta Indonesia tadi? Ini untungnya oh iya. kayak peta Indonesia Yang atas ini Kalimantan bawah oh iya. bawah ini Jawa Jawa Di sini Iji. Yang sampingnya itu apa sih? Ini balik. Sulawesi <laughs> Ini ada Papua di sini Loh, Si Bera Mana sih berak lagi sholat lagi sholat lagi sholat lagi sholat lagi sholat woi salam lagu aku mau masuk batas suci tapi iya makanya Kamu masih pakai sepatu Tadi dimarahin kak seto aku iya kak soto eh kak, ini seto. kak setonya lagi pakai batik kok tinggi banget sih dirimu di ini bisa di avatar so eh di apa ya itulah oh, oh bisa gitu iya tuh ada CCTV di atas ha? iya poh mana? <tuh>. oh bukan ya? <laughs> Mama kau di CTV Semrong nih pak Di <laughs> <Kukira CCTV, CCTV, laughs> dong Oke okay, siap naik sapi Eh naik sapi Naik pisau pak Wadidaw Naik pisau nah, Terus terus naik aja <laughs> terus, -terus Ayo <laughs> Kalian terus terus Terus terus, -terus ke panjat, kepanjat panjat Kepanjat tuh kan <laughs> Gak bisa Eh Nah Nah naik bisa dong Nah udah terus terus mantap mantap mantap udah disembelih semua lah ini. Oke teman-teman, jadi ini dia penampakan dari si kambing-kambing dan sapi yang mau disembelih Pak. tahu sapinya berotot. Oke, bagi yang belum subscribe Ananda Miza Emerald dan si Bedak Yuk silahkan di-subscribe. Tidak yuk ada nggak sih? Ya pokoknya itu kalau ada ya monggo di-subscribe. Oke. Oke.